Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajar Jumpa lagi bersama saya Darman Magister Pendidikan Pada kesempatan hari ini Saya akan uh, Mengaparkan uh, <clears throat> Petunjuk perkuliahan Pada uh, pertemuan kedua pada pertemuan kedua ini akan membahas pokok bahasan bilangan atau nombar dalam pemrograman Python. Yang pertama-tama teman-teman masuk dalam elumbagnya uh, masing-masing. Di akunnya akan muncul seperti ini. Kita akan lihat apa saja yang ada di dalam uh, bilangan itu. Teman-teman uh, sekalian, <tuh> Anda harus membaca uh, deskripsi mata kuliah, capaian uh, mata kuliah, kemudian ada sub-CPMK, kemudian nanti ada indikatornya, uh, kemudian ada materi, uh, materi perkuliahan, uh, kemudian yang selanjutnya adalah rencana perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara asinkron, uh, artinya semua aktivitas uh, pembelajaran mahasiswa berlangsung pada ilumat. Karena mata kuliah ini adalah, uh, seperti dari awal saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah program pembelajaran daring kolaboratif bersama Universitas Muhammadiyah Serong. Jadi, uh, yang harus anda uh, baca adalah di pengan uh, deskripsi mata kuliah atau topiknya seperti apa yang dibahas kemudian selanjutnya akan masuk mengerjakan uh, <coughs> pretest ya pretest kemudian setelah mengerjakan pretest maka secara otomatis ya di video pembelajaran akan ter buka jadi nanti video pembelajarannya bisa anda uh, anda nonton simak video pembelajaran yang ada di situ kemudian ada materinya ya materi materi di sini bisa berupa materi uh, PDF atau uh, dalam disetting dalam uh, lessons kalau di ya kemudian ada materi nesiasi materi nesiasi ini berisi bahan bacaan tambahan Ya, yang bisa dijadikan rujukan atau dijadikan uh, penambah uh, materi atau suplemen nah, suplemen materi yang kita bahas pada pertemuan pertama kedua ini kemudian nanti teman-teman uh, ada forum diskusi ya forum diskusi ini nantinya teman-teman akan uh, mau menjawab uh, diskusi yang diberikan oleh dosen dengan cara mengklik tombol replay di tautan yang dibuat oleh dosen setelah itu Anda menjawab uh, diskusi yang diberikan kemudian selanjutnya adalah post test untuk mengetahui pengetahuan tentang materi ini maka dilakukan post test kembali artinya bagaimana kita melihat teman-teman teman-teman setelah membaca materi maka dilakukan live nah, setelah itu nantinya ada penugasan yang akan dikerjakan di rumah penugasan ini dikerjakan selama satu minggu nantinya akan di upload lagi di sini ya, materi penugasan ini bisa berubah soal-soal uh, tentang uh, program yang implementasi bilangan tersebut saya kira demikian pengantar, uh, mataku, pengantar pada pertemuan kedua ini, semoga dapat uh, memberikan uh, penjelasan tentang aktivitas kita di dalam ilmu Demikian, uh, saya ucapkan, fatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membelajar